Kita mulai kuliah kita yang terakhir ya dari budaya populer di S2 Kajian Budaya Universitas Belas Maru. Jadi kalau kita berbicara budaya populer itu yang pertama kita ingat adalah budaya ini merupakan mass production jadi budaya massa Ya budaya masa itu banyak budaya yang di ditetapkan secara massal dan digemari oleh masa yang banyak lalu dikembangkan oleh media mainstream baik televisi maupun internet dan kita kemudian melihat apakah ada teori-teori yang berhubungan dengan hal tersebut ya kita selalu merujuk pada Pos Marsis ya, karena selalu bahwa kaum Marsis ini selalu membela pihak yang lemah, kaum proletar, dan biasanya pecinta budaya pop ini juga adalah kaum bawahan, ya, atau ya, mereka yang secara ekonomi lemah. Dan sudah barang tentu, kita dapat mendefinisikan bahwa... Budaya high culture itu ya tidak mungkin uh, di, apa, dikonsumsi oleh kaum proletar ya, Karena secara ekonomi memang lemah Dan pembelaan dari Antonio Gramsci misalnya dalam hal ini uh, Dia mengatakan bahwa budaya mainstream yang selalu melakukan suatu kontrol yang keras Baik terhadap produktivitas maupun tenaga kerja ataupun juga dalam sistem politik maka dari itu muncullah atau lahirlah kekuatan dari kelas bawah ingat bahwa Karl Marx itu membagi masyarakat menjadi tiga satu masyarakat kelas atas dua masyarakat middle, kelas menengah dan kaum proletar atau kelas bawah atau lower class Nah bagaimana lower class ini kemudian uh, melakukan resistensi terhadap budaya mainstream atau yang high culture yang dipromosikan oleh uh, kaum kapitalis mendapat uh, ya imbangan dari produk-produk emas ini tetapi juga akhirnya kaum kapitalis juga yang kemudian e, mengambil alih alat-alat produksi dan kemudian memproduksi e, budaya populer itu secara besar-besaran sehingga e, dikonsumsi oleh banyak orang dan mereka juga menggunakan media massa sebagai apa, pasukan untuk menyebarkan gagasan-gagasan kreatifnya atau ya gagasan-gagasan ekonomisnya agar supaya masyarakat dapat uh, dengan mudah me, apa, mengakses terhadap produk-produk mereka. Dan kemudian budaya populer ini tidak hanya bersifat ekonomis ya, juga bersifat politis pada akhirnya digunakan Ya, seperti Anda sudah dengar dari Korea, Jepang ya dengan komik manga dengan budaya K-pop, kemudian drama Korea. Itu semua digunakan oleh negara sebagai alat pencitraan atau apa yang kita sebut dengan soft power diplomasi. Jadi dalam hubungan ini Uh, setiap negara berusaha agar supaya memperoleh kesempatan untuk mempromosikan uh, produk mesnya ini tidak hanya uh, karena motif ekonomi ya, tetapi juga motif politik nah, dua hal ini yang, yang yang dicapai, yang ingin dicapai oleh setiap negara nah karena kita ini belum mempunyai kekuatan ekonomi global yang kuat, sehingga belum ada produk-produk kita yang mendunia. Ya, kita punya potensi yang cukup besar, tapi SDM kita untuk melangkah ke dunia luar uh, belum terbukti sampai hari ini. Kita contohnya Amerika, ya dengan Starbucks, dengan Burger King, Kemudian dengan McDonald itu ya meskipun harganya cukup tinggi. Tapi itu termasuk budaya populer. Ya. Karena kelas menengah, kelas bawah juga pada akhirnya mampu meskipun harus menabung, menabung uang eh, cukup lama. Atau menyisihkan uangnya untuk sebuah eh, trending atau kesenangan yang digemari banyak orang nah Antonio Gramsci juga ya kemudian ada semacam uh, perang itu ya perang ideologi uh, antara kaum bawah dan kaum atas karena mereka dicengkram oleh komuni dan dieksploitasi tenaga kerjanya dan juga uh, sistem keuangannya bahkan maka ada yang bersifat hegemoni budaya, ada yang bersifat hegemoni uh, kecil, ya, ada hegemoni yang apa, bersifat uh, frontal. Tapi yang jelas bahwa kata hegemoni sendiri adalah sebuah ungkapan Kita dapat tunduk secara sukarela, sebetulnya itu yang paling mudah. Ya, tidak perlu kita dipaksa kita dengan kesadaran saja dengan apa kata hati kita memilih dan kemudian memakai karena sangat populer. Dan harganya juga tidak mahal. Ya, itu eh, yang disepelekan ya di dalam berhadapan dengan naik culture itu eh, dianggap eh, budaya orang bawahan. Ya, tapi di dalam hal... Yang lebih politis itu, ya, tidak bisa disebut bawaan karena produk-produk, eh, baik itu musik, ya, maupun juga film atau produk yang lain, juga menunjukkan bahwa budaya populer ini kemudian me, apa, menjadi pasar yang sangat potensial untuk mengembangkan eh, ekonomi. Jadi, itu yang saya tegaskan, ya, bahwa budaya populer itu karena masif ya maka apa yang dilahirkan ya, secara internasional disebut dengan uh, homogenization. Homogenization ini adalah salah satu uh, bentuk budaya populer yaitu keseragaman. Ya. Minuman itu dulu kita memakai limon, ya, yang jus itu, ya, limon. Tapi kemudian ada produk Amerika, kapan saja, di mana saja, minum Coca-Cola. Nah, itu kemudian menggantikan posisi Coca-Cola yang dahulunya hanya diminum oleh kelas-kelas khusus, tetapi sekarang hampir setiap orang dapat membeli dan harganya uh, sangat murah bahkan sekarang uh, karena adanya persaingan tingkat tinggi pabrik-pabrik uh, minuman itu kemudian mengecilkan ya, mengecilkan kemasannya agar supaya terjangkau, lebih terjangkau uh, oleh masyarakat nah, homo-gommunization itu juga kemudian ya menghilangkan cita rasa lokal artinya bahwa identitas sebuah budayaan itu bisa tereliminir berkat uh, semua orang kemudian memilih produk-produk uh, baru yang murah dan uh, berkualitas bagus oleh karena itu dalam hal misalnya penguasaan air ya itu kan sesungguhnya kita kaya akan kaya air tetapi produk minuman dalam kemasan itu Ya, dikuasai oleh para kapital-kapital besar ya. Karena mereka mempunyai kapital untuk dapat mengeksploitasi air dan bahkan kita sendiri uh, membeli dan tidak lagi mempunyai sumber mata air yang uh, gratis. Inilah yang memprihatinkan bagi kita di dalam hal uh, budaya populer ini Memang kita dengan tunduk dan pasrah ya, Tanpa perlawanan yang berarti Dan kita ya dengan sukarela saja memilih produk-produk mereka Dan kemudian juga eh, memperkaya mereka Karena mereka sangat pandai Mereka buat produk massal murah, cepat aksesnya Dan kemudian juga eh, Apa? mudah uh, digunakan tidak terlalu uh, berbelit-belit dan juga uh, dipakai dalam uh, bentuk yang tidak terlalu mewah karena kemungkinan juga kalau uh, mewah itu menimbulkan kesan uh, berjuang ya itu uh, paparan saya barangkali ada yang bertanya mari kita berbincang-bincang, yang lain semua uh, ininya dihidupkan ya apa, spekernya ini semua masih mati tolong yang bertanya dihidupkan, ya siapa ini, Retno ya ya silahkan Retno mana saya ini ke ini jangan main roh saya ingin tanya kan tadi kan Prof membahas tentang budaya pop itu bisa memunculkan adanya ketimpangan ekonomi dan kelas sosial ya Prof. Lalu apakah budaya pop muncul ketimpangan gender Prof? Terima kasih. Mana? Ya, di dalam uh, ya budaya populer uh, ketimpangan gender itu justru tidak karena budaya populer itu kemudian menawarkan berbagai gagasan yang lebih oh, solider ya, yang lebih ramah eh, terhadap berbagai ideologi gender ya, misalnya kaum LGBT, ya. dia memang selalu kreatif memproduksi produk-produk eh, yang berhubungan rap, dengan perubahan sosial itu. Ya pada akhirnya kemudian budaya populer sendiri menjadi budaya Anti-mainstream yang mereka yang teralineasi itu ditampung oleh budaya populer sendiri. Jadi budaya populer itu menyediakan lahan terhadap golongan-golongan minoritas atau ya golongan yang terpinggirkan ya seperti dalam perspektif gender itu kan tidak adanya keseimbangan peran di dalam kehidupan karena hanya disebabkan oleh jenis kelamin. Jadi di situ budaya populer kemudian membangun ya satu pendekatan-pendekatan kepada orang-orang yang teralienasi ini dan kemudian membuat produk ya baik itu sifatnya produk fisik maupun produk spiritual. Jadi prinsipnya budaya populer itu seperti benalu ya, apa bunglon ya, seperti bunglon di saja dan kapan saja dia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang yang ada dalam hal ini dalam perspektif gender ini ya sudah barang tentu mereka mengambil peran yang cukup bagus di mana peluang dapat dimasuki dan disitulah mereka akan berkembang dan produknya dapat dipakai oleh siapa saja kapan saja dan di mana saja itu mbak Rana ya yang lain silakan terima kasih prof ya ya mbak Lia mbak siapa lagi yang akan ditanya Maaf, ya, siapa ini? Ah. saya info yang tadi, prof. Ah, gimana? Prof, uh, saya itu sebenarnya penasaran masih karena mungkin karena saya kurang banyak membaca juga. Sebenarnya itu apa sih faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu menjadi konsumers konsum konsumnya terlalu tinggi, sedangkan untuk produktivitasnya masih kurang gitu. Apa sih sebenarnya faktornya? Itu aja prof. Ya, uh, kalau produktivitas itu di merupakan tradisi yang tidak bisa dibangun secara instan itu tidak bisa ya, di Eropa misalnya lahirnya eh, kapitalisme dan berjuasi itu juga dilahirkan dari kelompok-kelompok eh, tuan tanah kemudian tuan tanah ini memperkerjakan apa rakyat kecil ya, dengan sistem feodal sudah barang tentu kita juga sama ya dalam dalam hal itu kita juga berlaku seperti itu karena bentuk feudalistik itu merupakan ya sistem uh, politik yang berlaku pada masa lalu. Tetapi pada saat revolusi industri di abad ke, ya puncaknya abad ke-19, maka para tuan tanah ini kemudian mampu menguasai alat-alat produksi. Dan juga secara bersamaan para intelektualnya juga menemukan berbagai pertemuan penemuan seperti Thomas Edison listrik, ada yang kapal api, telepon, ini semua kemudian mendorong untuk dapat dikembangkan oleh tidak saja penemu itu sendiri tetapi oleh para tuan tanah yang sekarang menjadi kapitalis itu. Dan Karl Marx dalam hal ini yang pernah hidup di Jerman, ya lahir di Jerman kemudian tinggal di Paris di Prancis dan dan pindah ke London ya ke di sana dia melihat bahwa e, para berjuasi ini kaum pengusaha ini menguasai alat produksi dan kemudian -mena, mena mengeksploitasi buruh yang tidak berdaya dibayar murah untuk mencapai keuntungan yang setinggi tingginya nah di situ Karl Marx kemudian menulis sebuah uh, tulisan tentang das kapital. Bahwa kapital itulah yang mendorong orang untuk melakukan uh, produksi. Nah di kita uh, tradisi revolusi industri itu tidak uh, berjalan ya, karena kesempatan masyarakat untuk mempunyai apa, tradisi perdagangan itu kita kalah dengan bangsa lain, misalnya bahasa bangsa Cina yang memang sejak berapa abad punya tradisi perdagangan. Nah, kalau dagang kemudian mencipta barang untuk dijual, itu kan tidak mudah ya. Harus membutuhkan suatu tradisi yang turun temurun. Nah, di situ itu kelemahan kita, misalnya pada waktu kita, orde baru dari orde lama akan melakukan suatu uh, proses modernisasi, tapi ya kita kemudian tidak bisa mandiri, kita bergantung pada Jepang, maka yang diproduksi motor dan mobilnya itu ada semua peralatan rumah tangga itu made in Japan, ya. sekarang made in Korea. Ya. Korea sendiri dulu dengan kita sama, ya. tetapi di dalam transfer of knowledge, transfer teknologi, ya. Jepang mengambil dari uh, Barat pada situasi Meiji, kemudian Korea mengambil teknologi dari Jepang dan kemudian sekarang memproduksi dengan merek sendiri. Kita kan tidak, kita gagal juga ya dengan mobil Timor. Kita sekarang mau dengan SMK. Ya kalau anda lihat di pabriknya kan apakah itu dibuat di <guruh> kita? Ya, semuanya kita impor, hampir yang kecil-kecil saja yang kita buat seperti kita membuat produksi pesawat terbang misalnya apakah kita bisa membuat mesin Nda, kita hanya merakit saja jadi juru rakit tenaga kerjanya pun juga bukan tenaga kerja yang profesional berbeda dengan di perguruan tinggi yang memang disekolahkan di luar negeri tetapi kami ya dari dunia akademik ini tidak diberi kesempatan sama sekali dan tidak diperhatikan apakah kepandaiannya dapat digunakan untuk mendorong masyarakat. Ya tidak itu dibiarkan saja dosen ya jadi dosen tok wai. sudah begitu. Maka ya sepuluh tahun terakhir ini kemudian saya melakukan produksi sendiri yakni saya menggunakan wayang, menggunakan kuliner untuk keliling di berbagai negara, ya kurang lebih ada 10 negara yang sudah saya jelajahi dan kemudian ya, dengan modal dan uh, tenaga sendiri saja, ya, ada bantuan dari pemerintah, barang tentu dari lembaga-lembaga yang bisa membiayai. tapi kan hanya berhenti di situ, tidak uh, dapat disalurkan secara lebih baik karena memang tidak ada modul atau ya platform untuk pengembangan lebih jauh. Banyak yang dipikirkan banyak yang ingin dicapai tetapi hasilnya belum memuaskan seperti sekarang Itu Mbak Ratna ya Yang lain? Ya silakan Mbak siapa? Oh Mbak Ranya yang ini, yang tadi siapa? Iya, Mbak ini ke Mbak Inge Mbak Ya, iya. dan saya ingin apa ya, memastikan aja sih Prof berarti maraknya barang tiruan seperti barang KW itu juga karena e, budaya populer sendiri ya Prof karena kan barang KW, barang tiruan itu dibuat untuk agak eh, supaya masyarakat e, bisa menikmati barang tersebut gitu, bisa dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat gitu ya Prof ya itu bentuk-bentuk resi bentuk resistensi yang muncul ya melakukan copy pas gitu dengan produk-produk kualitasnya rendah tapi e, mereknya dicomot dari merek-merek yang sudah terkenal dan itu sebetulnya ya tidak tidak produktif dan kurang bagus ya karena orang akan tahu bahwa itu barang palsu dan kita juga tidak terlalu apa uh, peduli ya, dengan apakah palsu atau tidak palsu yang penting uh, merek dagangnya merupakan merek mainstream, ya, merek terkenal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat ya uh, kemudian membutuhkan produk-produk yang uh, bermerek, ya. tetapi karena kemampuan ekonomi dan kemudian juga uh, produknya sulit ditemukan ya. Maka, ya, mengambil produk-produk yang murah. Ya, saya beli kaos Starbucks di luar negeri itu sekitar satu juta ya, Tapi, kita membeli di Bali. Itu kan <laughs> uh, harganya cuma lima puluh ribu, empat saja sudah dapat. Ya, dan kemudian, juga kita bisa membedakan, sih. Ya. Tapi, ada juga ya, produk setengah bagus yang di... Uh, apa di misalnya sepatu ya sepatu itu um, saya beli Nike misalnya ya ya paling murah itu satu juta delapan juta lah yang mungkin sekarang sudah mulai ada yang asli ya yang made in Germany atau made in France ya nah kalau made in Vietnam made in Malaysia atau China ya tentu harganya lebih murah dan itu kemudian yang dimaksud dengan globalisasi itu karena mereka memproduksi itu harus memperhitungkan tenaga kerja dan modal makanya mereka membuat sebuah produk yang mana tenaga kerjanya murah nah, tapi mereka itu sangat fair, kalau itu dibuat di Vietnam, ditulisi made in Vietnam. Kalau dibuat di China, ya made in China. Produk-produk Amerika, yang China, itu murah. Saya ke Jepang baru-baru ini, ya kalau membeli produk Jepang itu empat kali lebih mahal ya dengan yang sama. Makanya si penjual tokonya itu, dia bilang, ya ini produk Cina saja <laughs> waduh sudah jauh-jauh kita pergi ke Jepang disuruh beli produk Cina kan, dan itu banjir oh, hampir semua mal di Jepang itu produk Cina ya. ya ada beberapa produk Indonesia satu dua saja tapi hampir seluruhnya produk Cina karena saya tanya emang apa Jepang enggak produk? Oh, Jepang ini abarkannya mahal dan kualitasnya juga bisa diandalkan Ya, saya beli uh, tas misalnya produk Cina itu hanya 2.500 uh, yen ya. Tapi begitu itu sama barangnya diproduksi Jepang bisa 10.000 yen. Jadi empat kali lipat. Semua juga jam tangan maupun juga alat-alat elektronik lainnya. Ya, Anda membeli GPL misalnya di di sini ya sekitar 5 juta yang kecil itu ya begitu made in USA atau dibuat di Jepang made in Jepen ya harganya dua kali lipat 17 belas sampai dua juta jadi ya akhirnya kita akan memilih produk-produk uh, yang ya tidak terlalu jelek dan kemudian kita membeli barang yang Uh, kurang lebih sama jadi nggak sama betul tampak sama saja ya. seperti kalau kita beli kosmetik itu dalam 4 minggu wajah kita akan menjadi tampak lebih putih eh, tampak saja om. wajah anda hitam itu secara naluri ya atau secara alami kemudian akan menjadi putih ya kecuali kalau mau dicat masker itu baru bisa begitu kalau tidak ya tidak mungkin saya pernah punya teman dia punya keahlian, uh, punya Nempelin wajahnya itu. Ya waktu ketemu saya saya nggak tahu kalau itu wajah tempelan ya, kelihatan cantik sempurna dan sebagainya. Suatu hari hari Minggu belum mandi langsung saya masuk di apa eh, dalam kamarnya, ya Allah kustialah jadi apa wajahnya tempang camping tidak harta menakutkan. <guluh> ya itu. Uh, ya itu aduh ajalah, apa sekarang ini bagaimana kita memanfaatkan uh, produksi ini ya sebaiknya bagi yang per, yang kebutuhan kita dan yang wajar-wajar uh, saja. Ada lagi yang bertanya? Um, saya mau tanya... Mbak Siapa? Um, saya Lia Juniarka. saya mau tanya... Untuk kludifikasi sendiri, apakah itu bentukan dari budaya masa juga? Apa? Terima kasih. Apa kali ya? Kludifikasi, Prof. Kludifikasi itu seperti, um, jadi kayak menganggap kalau dunia ini itu seperti dunia permainan, gitu. Prof. Konsepnya Song Gutriat namanya simulakra. Ya, simulakra ini adalah sebuah representasi kehidupan ini oleh media massa Jadi tidak sungguh-sungguh seperti realitas. Simulakra itu ya simulasi saja bahwa kehidupan ini disimulasikan oleh media massa sedemikian rupa sehingga kebenaran tidak dibutuhkan lagi. Ataupun ya realitas itu nomor dua. Yang penting adalah pencitraan di media massa itu yang dipentingkan. Karena kita memilih dan percaya terhadap produk itu sebagaimana yang ditawarkan oleh media, maka dari itu anda tetap membeli kosmetik karena dijanjikan dalam empat minggu wajahmu tampak lebih putih. Jadi hanya tampak saja. Hati-hati. Saya waktu itu berdebat dengan itu loh. Kenapa? Kok empat minggu bisa jadi putih? Nyatanya tetap hitam. Loh, tidak pernah kita bohong, Prof. Itu. Kan hanya tampak lebih putih, jadi pada waktu dibubur itu ya tampak. Sebetulnya hitam, tapi ya hanya tampak lebih putih sebentar saja. Itu itu uh, oleh uh, Jogbutriat disebut sebagai simulacra. Simulation itu simulasi, agre itu bentuk uh, kata buruk ya. Artinya bahwa hidup ini adalah yang kita agung-agungkan adalah the second reality kita mencintai laki-laki atau ya mencari pasangan itu yang keren, ya tidak tahu apakah dia bodoh, apa dia tidak eh, tidak soleh, ya tidak penting yang penting keren <laughs> itu Itu adalah bentuk-bentuk menurut Jong Putri adalah simulakra, sehingga pada akhirnya juga nantinya bahwa kehidupan ini ya, tidak saling membutuhkan karena ada robot. Udahlah saya tidak usah menikah, susah ini harus apa, melihara anak, harus bertengkar, berbagi rezeki dan sebagainya. agak saya sudah beli robot saja. Apa bedanya kan begitu? Karena kita hanya sekedar apa mencapai kenikmatan yang simulasi saja. Itu yang yang bakal terjadi seperti itu di era disrupsi sekarang ini. Tahun 90 saya kuliah di Putriat itu dan di situ kita banyak sekali melihat bahwa kepercayaan kita itu telah kita gadaikan ya terhadap media massa yang membentuk citra itu. Kita sudah tidak percaya lagi terhadap nenek moyang, tidak percaya lagi pada Norma dan nilai yang kita anut, yang kita percaya adalah apa yang disuarakan oleh iklan dan media massa Saya rasa itu ya kuliah kita hari ini karena sudah diingatkan oleh Zoom. Ini kuliah terakhir ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan dan terima kasih atas perhatiannya. Nanti nah kita akan berhari raya, mudah-mudahan uh, kita sholat id bisa di rumah, Jawa Timur sudah dibuka boleh di masjid ya kita menjalankan yang aman-aman saja lah mudah-mudahan kita semuanya diberi keselamatan, kesehatan dan juga amin sekian terima kasih wassalamualaikum <tuh>. warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh terima yes, kasih ya sami-sami